Sunnah sangka kalah tu Supa dengan tanuk Malaikat hadap jaga nak siup tu Tak ada lah khijau lain Duk tunggu Bila Allah Ta'ala nak peritah dia Maka dia pun siuklah. Tak ada khijau lain Lepas kita gambar katanya Benda ni Benda yang akan berlaku Ketika berlakunya Huruh aruh hari kiamat Siup kali yang pertama semua mati belakang Siup kali yang kedua Semua bakik belakang Daripada kubur masing-masing Jauh mana antara Siup yang pertama, yang kedua 40 tahun 40 tahun Senyak dunia Cuba kita gambar katanya Semua dunia senyak belakang Hujay Hujay, huay, huay, huay Sepengah hadis yang kita Dengar dah pada Seminggu, dua, minggu lepas. Hujib seorang 40 tahun. Masya Allah. Rakyat katanya, aku nak pergi suka, suka dengan puakmu, suka hari-hari nak macam mana. Sedangkan Nabi ni, dia lebih tahu katanya. Melaikat nak siup sunnah tu, duk nanti, masa je? Ya? Bila nak siup? Tu Nabi duk robah hati. bilakah dia diperintah supaya ditiup? Selepas itu, dia akan meniupnya. Setelah mendengar hal demikian, para sahabat Nabi SAW merasa gerung. Dan Nabi ayat macam tu, mula, suka dengan Nabi ayat katanya, ni saya set hadis lain tak? Nabi katanya, kalau sekiranya kamu tahu, suka dengan aku tahu, nasjaya kamu akan menangis lebih banyak daripada kamu dok ketawa, dok suka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa ala yang dikasihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari jemaah Akhir bulat 12 tahun 2022 Dan hari Jumaat yang pertama Di dalam bulat Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah Alhamdulillah pagi hari ini Kita masuk di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyyah Hadith yang ke-157 An-Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qarnun hadis dikeluarkan oleh abu daud 4742 at-tirmidzi 2430 ad-darimi 2840 hadis ini sahih maksudnya dari abdullah bin amru radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bersabda. Nabi katanya surunai sangkokala. Nah anak siuk tu. Berbentuk seperti tanduk yang ditiup. Maknanyo, suna sangkokala tu serupa dengan tanduk. Malaikat hendak jaga anak siuk tu, tak ada lah penjaga lain. Dud tunggu bila Allah Taala nak perintah dia, maka dia pun siuk. Lah. Tak ada kerjalan. Lepas cuba kita gambar katanya benda ni, benda yang akan berlaku ketika berlakunya huruf-huruf hari kiamat. Siup kali yang pertama, berarti semua mati belakang. Siup kali yang kedua, semua bakik belakang daripada kubur masing-masing. Jauh mana antara siup yang pertama, yang kedua? 40 tahun. 40 tahun. Senyak dunia. Cuba kita gambar katanya semua dunia senyak belaka. Hujay semua, so um. Hujay, huay, huay, huay, huay. Supaya hadis yang kita dengar dah pada seminggu, dua, minggu lepas. Hujay seumur so 40 tahun. Masya Allah. Ya. Hadis yang ke-158. An-Abi an Sa'idin radhiyallahu anhu qan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخوا فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسب حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا hadis dikeluarkan oleh at-Tirmizi 2431 hadis sahih maksudnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu waliknya Abu Sa'id ni Al-Khudri nah. nah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kata macam mana bagaimanakah aku akan riang gembira maknanya aku nak gi suka nak gi dok ketawa hari kerah-kerah lagu mano Sedangkan malaikat yang menunggu Hendak meniup sangka kala Telah menerkam surun, surunai Dan sedia memerhati perintah keizinan ha, tu. Nabi rakyat katanya Aku nak pergi Suka, supaya dengan puakmu Suka hari-hari macam mana Sedangkan Nabi ni Dia lebih tahu katanya Malaikat hendak nak siup serunai tu Duk nanti Masa eh? Bila nak siup?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 Nascaya kamu akan menangis Lebih banyak daripada Kamu tak ketawa, tak suka Bukan? Okay, kita bahasa hadis ni dak Sebab tu Nabi ni dia tahu Benar orang manusia tak tahu Sebab apa? Sebab wahyu yang Allah ta'ala Bui kepada dia Benar-benar orang -benar nak berlaku Di zaman dia, siapakah hari kiamat Siapakah syurga, siapakah ni apa Nabi boleh tengok, suka dengan tanya, Tengok mata dah Pernah satu kali nabi bangun di hadapan sahabat nabi katanya aku nampak walaupun aku duduk di hadapan puak-puak kamu tapi aku nampak Allah Taala wi nampak kepada aku iaitu semua yang akan berlaku sampai hari kiamat surga Supaya so, tu pengadap nabi dah ani peseknya Allah Taala wi kepada nabi sebab tu gapa gapo nabi royak nabi pesan kita pakai ikut sudah Tunggu sebanyak mungkin yang kita kena turut ajale Nabi saw. Jadi setelah mendengar hal demikian para sahabat Nabi saw merasa gerum. Maka baginda Nabi saw menyembuk kepada mereka. Katakanlah, ni dia panggil ubak. Okey, apa saya gerum dan nak wi jadi duduk di atas ata dasar agama Melaka Nabi selalu sebut ni hasbunallahu wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna maksudnya gapo cukuplah Allah sebagai pelindung dalam segala hidup kami Maknanya, tak ada kena duk tope orang doh dengan Allah taala sebagai pelindung pokok pang hidup kita ni semua dia lah sebaik-baik pelindung dan kepada Allah lah kami menyerah segala urusnya. Ah, tu alhamdulillah. Ni molek nah Kita boleh buah hari Nisa iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'anallahi tawakkalna. Ataupun ada juga hak Nabi sebut hasbiyallahu wa ni'man wakil. Kalau hasbiya tu maknanya kita seorang Hasbi Allah, maknanya madalah Allah sebagai pelindung aku. Wa ni'mal wakil. Tapi hak ni, Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Ala Allahi tawakkalna. Kita sebut banyak, ne? sebut banyak dalam hidup kita. Ni adalah ubat yang mujarab dia panggil. Ubat yang sangat meresap di dalam hidup kita. Kalau dia kita susuh hati, gerung roba, gimana mana-mana, berasa tak sedap hati, baca banyak hak ni. Macam banyak orang ini. Hasbun Allah wa ni'mal wakil ala Allahi tawakilna. Tak ada kena duk main wah tu, wah tuk hatu tu, no, no, no, no, no. tak ada kena duk main ngazimat, Boh ralik khetor, sakut depe umuh, sakut dipagar, tak ada, tak ada, tak ada. Ambil hak Nabi tim-tim, hak Nabi ngajar. Supar dengan kita pergi mana-mana, buat sorabah hati, apa? Kita sebut. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala wa ini banyak. Inilah baik. Kita mana-mana, hati, orang minta maaf deh, orang nak bunuh, orang nak apa ni? tak baik kepada kita hatu, orang nak gapa gapo di tengah jalan, kita jangan buat buku dengan orang, sudah. Lepas tu orang okay, niat lagu mana dengan kita ha tu wallahualamlah maka serah Allah Taala tanda siap dah nak mati ya tak kau ke mati kereta terbalik kau kena bedeh kau kena apa tapi hak pentingnya hati kita duk sama dengan Allah Taala nak ingat sama zikir sama otak kita hati kita boleh jadi santan ingat sama kepada Allah naik kereta nak baca doa gitu Nah bismillah subhanallazi Saya saja orang baca doa ni. Nah, duk berasa. Naik motor, naik kereta. Buat bismillah Duk Sebab apa? Sebab goliknya. Duk berhati, buka kereta bubuh. anak kecil runggih lalu lah. kadang, -kadang bismillah ada. Wallah alamlah tak ada kata nan nak ore tak bismillah. Tapi kujadilah kita ni semuanya ingat kepada Allah dengan kita zikir, baca doa tu, baca doa ni, gapo-gapo hok kita nak buat. Sebut so Nabi Musa alaihi salam ketika gapo? Ketika dia lari daripada Firaun, dia geb laut. Nah, belum pada padanya nak Allah laut tu. Orang dia jadi orang subtai Dalai klung Nabi Musa. Dia katakan, Inna Innalamudarakun. Cikak dah, kita akan dibunuh oleh Fir'aun. Sebab apa? Orang yang suktah itu, nampaklah tentera Fir'aun. Beribu-ribu. Nanti nak kaji puak-puak Nabi Musa. Tapi nak puak Nabi Musa, Bani Israel, yang berimeh ni, tak ada banyak orang. Nabi Musa katakan, Kalla. No, no, no, no, no, no. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersama dengan aku dialah akan tunjuk jalan kepada aku. Inna ma'a ya rabbi sayahdin. Ini nak ayat katanya Nabi Musa ni ya yakin Allah akan buka jalan kepada aku. Sebab itulah Allah ayat, "Yabrbi asaka al-bahr." Hai hey Musa, mu ambil lah tukak mu mu laut. Ini nak ayat katanya, orang apabila dia rapat dengan Allah, zikir, fikir hak Allah Taala Mana dia dari hidup dia ni zikir semua zikir bukan arti katanya kenong munduk no bobi bobi bobi bobi bobi bobi bobi tak mesti dari hati kita otak kita, cit kita tu mana jiwa kita tu jadi gapak kita dengan Allah. Insya Allah kita akan jadi orang yang gapak dengan Allah. Tu hek di dalam Qur'an Al Qurunni Al Qur'um Hennalah kamu ingat kepada aku nescaya aku ingat kepada kamu. Masykuruli wala takfurud. Mensyukurlah kepada aku nescaya eh, jangan sama sekali. Jangan sama sekali kamu kufur. Kufur kufur di sini artinya lalai tak ingat. Galik. Tu dah arti, ingat kepada Allah. Insya-Allah nah eh, kita pakak ngapa berlaku ni. Pakak-pakak pukul gambar ni kalau dah dah, dah ketas ni kita tawak balik rumah. Amik thorax aku ko Kalau dia payah ingat Payah ingat sangat <laughs> Nak. Ngapa ingat? hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Hari ini we ingat, kira katanya hari jemaah suthai dale tahun ni we ingat, ingat, ingat, ingat hari badarah. Hari ni hari, ingat hari. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Alhamdulillah, tidur jeno orang malam ni. Nah. Hadis yang ke 159 عن أبي هريرة رضي dikeluarkan oleh Al Hakim 8670 ni berkata Imam Az-Zahabi Al ala syart Muslim. Imam Zahabi royak katanya hadis ni sahih mengikut syarat yang diaturkan oleh Imam Muslim. Maksudnya macam mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muluk malaikat yang akan meniup sangkakala. Ha ni royak hang malaikat Ya biasanya orang Melayu kita panggil malaikat Israfil. Tapi wallahualamlah saya tak biasa cari lagi. Nama malaikat tu cukup supaya dengar orang-orang Melayu kita duk-duk mengapa tu. Wallahualamlah ini saya tak tak tak tak, tak cari lagi. Ya goliknya budak-budak duk menghafal di sekolah tadika, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ya, apa lagi? Ha raqib atid apa lagi kalau tak, tak tertitik mungka nakir ridwan zabaniyah walaupun tak tertek. dah eh? tapi nak no, ayat katanya wallahu alam dan al-quran tak ada sebut jibril tak ada tapi tu sebutnya jibril jibril ada di dalam al tapi di dalam Hadith adanya jibril dan jibril ada kedua-dua mikail dia sebut di dalam Quran maka na'du wan lillahi wa wa kutubihi wa rusuni. apa uh, Jibril wa Mikail ada sebut alhamdulillah tapi Israfil kalau nak siup sangka kala alam saya tak tak temung lagi tapi godeknya nabi sebut katanya malaikat yang akan yang akan siupnya sangka kala ya, nah dengan apa malaikat kacambuk nyau Orang Melayu kita dia panggil Izrail. Izrail. Wallahu alam dan dalam Quran tu hasbook malakul maut. Bukan Malik bang, ingat molek tu. Bukan Malik. Kalau Malik tu maknanya raja. Ta malak dengan la bagi dekat atas. Malakul maut. Bukan Malik dah. Ini betul-betul semula kata-kata orang-orang Melayu kita yang pasal sebut tak tak kena. Nah, supang saya dak wayak dulu-dulu, mahram dengan muhrim. Ha, ni ni nok perden sikit ni. Kalau muhrim kita kena ingat molek. Muhrim bukan orang, orang yang tak boleh nikah dengan kita. Muhrim tu orang ihram buat haji tu, buat umrah tu dia panggil muhrim. Orang tino muhrimah. Tapi orang, -orang yang tak boleh nikah dengan kita tu dia panggil mahram kamar. Ya, gua sangat payah sekali gua sebab kita duduk Sama, Oh, s.m.a ya yakni muhrim kita. Ha oh, ya tu muhrim kita. Ha tu. Dia ya, pasal kakunuk. Tapi tak apalah. Nak. Nah. Uh, apa? Dah dah dah faham maksud dia. Ha masuk semula sebab masuk panjailah. Nabi katanya uh, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya muluk malaikat yang akan meniup sangkakala sentiasa bersedia sejak mula-mula dia diberi tugas. Allah. Mula-mula diberi tanggungnati, mung siyu. Soal. Tak ada nak buat khijalah ni. Malaikat, wah, malaikat buat khijalah. Goto goni goto goni banyak. Sentiasa melihat ke arah ke arah arasy. Allah, tengok ni. Malaikat ni. Tengok semua. Sebab apa tu? Sebab nak dengar kamsang daripada Allah Ta'ala. Kerana takut kalau-kalau dia diperintah sebelum dia berkelip, satu kelipan. Takut kelip. Ah, tak okey lah. Kelip itu 300 tahun. Okey. Kelip tu. Cuba kita gambar katanya kita kelip. Nak wintiasat. Dia rakyat katanya orang okay, ni kelip, tuk-tuk sip, wint Walaupun kita terasa, kita tak terasa 10 saat, ada jalan tek, tek, tek, tek tek. orang ni, dia kena klik sekali kelah, lah, kelah mata dia ini manusia, dia kena klik nantai pun klik Masya Allah, tapi Malaikat ni tengok semua kepada Arash Allah Ta'ala, nak dengarnya perintah takut-takut dia ralik, takut klik satu klik perintah Dua matanya umpama seperti dua bitel yang berkelik-kelik. Nah tu gambar katanya bitel, hak duduk kelik tu banding mata dia tapi bukan arti mata dia duk kelik, suku ngabitel, banding saja. Anilah nah, yang Nabi royak. Hadis semua yang kita mengaji ini adalah hadis sahih belaka. Alhamdulillah. Nah, gitulah. insya kita berjumpa semula tahun depan. Jumaat mula tahun lepas jumaat tahun lepas insyaallah wallahu a'lam ala wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh